Biar no nomad Ini nuk no, ah, apa sih anjir? Lu kenapa? Randy dong yang bunuh Arya Ada anjir Adee, musuh lewatin lu eh. Tapi berarti kayaknya satu, salah satu ada yang low nyawanya oh. <laughs> oh. Lu kok ada dua player mas kajang? Eee, oh, iya habis Mau zi, iya ya sih <coughs> ya. Oh, ya, itu aja. Iya di belakang itu indah kan dia run gua hahaha dihancurin anjir hahaha Tadi gue lagi gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue jangan jadi gue dulu di gue gue sekir oh gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue Bego gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue gue Oh oh, oh, oh, oh, mainnya gitu <laughs> Gak punya bangset yeah. <laughs> <laughs> Gak, mind. Mind. <laughs> Gak peduli bandit aja <laughs> <laughs> Bodo apa? Eh, dekat dekat ke revive Revive Oh? Ah, ah, gua, gua ditinggal select ke air, parah ya Betuh Bodo amat F**k di shiiiit Hehehehe Mau login kabret wow, Oh, diutri Baik Iya, Gedi Tes dulu nih Udah dewasa, udah dewasa, udah dewasa Kok gak bisa keluar? Ah, tolok Woy Itu Gimana? My friend Argon! Hehehehe <laughs> Gak, kan, oh, oh. shotgun, deh Enggak, bukan shotgun location location itu sini, Bilang aja Bilang ada lah, gaya, oh, di Tahu? Belakang lu kayaknya Nice Kedua, gue, dua, gue dua, dua, dua, dua, dua, dua, nyanyi lo dua, dua, dua, dua, kill Hibana ya? Iya yeah. Oh itu lu dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, baru gue akuin jago. Gua <laughs> ini si Bayuan Arsix, Arsix. mobile aja. Arsix, Arsix, sih mau <manyain> aja mau tuh boleh. Bayuan PB lah kalah char, gitu. <laughs> yaudah gue beli, beli, beli akun PB ini beli akun gue mayor ribu sini. enggak. kalau dulu jual kita serius gue beli aja. Ya. di mana? dekat Ready tapi semuanya Melisa atau better kata, ya lagu taro aja sini, oh udah kan spawn, fit, tahu, yang oh oh oh oh oh easy easy easy ready, Ah, lupa. thank you. Nice. tadi itu ada Wah. Iya, ada makasih dah bagus. Di atas tadi fantasi. Oh, udah ada Play with match gue banget nah, Udah udah tadi bangsa Udah ya. putri non. Rinon Udah gue anjing udah tadi Kebanyakan anu, <tutup> lu kebanyakan nonton nentai sih Kebanyakan duduk anjing Kram. Makanya olahraga Woi. Gak ku ratin olahraga Yoga aja yoga Meditasi <tutup> Bukan Lu <tutup> <tutup> <diangin, tutup> uh, bayangin gue yoga anjing Perut gue nonjol bangsat. <tutup> <tutup> Yuk <tutup> Kayang, sekarang juga. ar nggak ada ada alasan. Ini aja dulu lar. Apa next year lari? Atau enggak bangun tidur bangun tidur lagi? Oh Jerman di belakang lompat-lompat aja sih. Lompat suruh olahraga bukan Jerman. Udah olahraga sana. Panjor aja 5.000 orang. Udah udah olahraga injir. Kita kan bicara corona. Gue gue gak mau dengar aja olahraga pak yuk coba lagi ya, gitu, ikutan ikut main ikut main ikut main ikut main ya yeah, ya ya ampun hal itu keluar anjing ah gua keluar? lu suk keluar oh ini Toyota show? sokap? si rambut itu lih oh, gitu ya nobel ngepain ML anjing wetain e. apa lupa datu gua tahu anjing yang mana bangsat aduh gua ga ngerti lah ya nama lu semua so kebalik balik, balik. Tapi tahu Adam bukan? <tid> gua tebak nih si Kresek ini <tid> si Rama bukan? Iya iya iya. Adam Kresek. Aduh, gue gua udah berapa kali mengingat nama-nama orang Kresek si Adam ya. Berarti si Ezra ini tuh si apa? Si Rama, Jee, si Rama. Iya si Rama. Iya ya, <tid> ya Rama. <tid> ya Rama betul. <tid> <Krius> <tid> tair, kaya, anjing. Bukan anjing. Eh, si Rama yang mana bangsat? Gua gua ingetnya Rama. Rama. Oh iya iya si Rama Redstone si Ezra, si ini kan bangsat si Alip bukan? Eh bukan <tuk> ya Si Alip, tunggu, tunggu, ya, tunggu Si Ezra siapa sih, lupa anjing? Tadi lah Hadi Oh iya Hari Hadi, ya, hari, -hadi. <tuk> hari Hadi, yang punya Discord, yang punya Discord ya. Hari Hadi Hari Hadi, <tuk> <tuk> si Krezek, si... Lo mau main kalem lah Tungguan main kalem? Nggak maksud gue pake operator kalem, jadi bukan class rusher killer anjing Tiba-tiba ada kuzi, gak tau aja gue ngomong Hahaha Gue ikut jalan Apolah bombar bombardir, rejir Oke, gak apa-apa, gak apa-apa Di, mana habis, mana? Bawah, iya Oh ini basement nih, ini itu banyak Ihh, manja banget sih, heartbreak, hatun apa? Masa gue mulu teritermite, anjing Waduh, kayaknya wow butuh Kayaknya gak butuh <laughs> Emang dia kelapa? apa? Mosi MOZI oh, Mosi <laughs> sih, termite. Gak ini Mosi dibunuh kan kita bilangin siapa yang dibunuh? Hehehe. Saya tuh mengikuti. Alangkah -alang. ramah. Ada apa ram? Uh, ada di situ. Kayaknya dia F kasih, makasih banget. Cepet cepet. Enggak bisa Ren, enggak bisa, enggak bisa. bisa, bisa Putu Tatcher. Eh sekarang sekarang kak, nice. Oh bisa aja nggak? Ah, nggak bisa, oh, bolong, <laughs> bolong satu aja. nice. Oh, Aduh, tuh <laughs> Ah, mau doa amat. sorry, aku fokus aja. Satu tim, sama fuse adik. Uh, orang udah masuk site Alit udah lagi posisi si Kevin udah siap udah mau lari udah mau masuk ya hehehehe kok bingung gua gak kacau kok gak liat kok gak sumpah aku gak liat I cannot feel the pain ga usah ga usah pake bombardment lagi anjir iyaudah yaudah apa aja selain bombardment Alit langsung diem anjir pada penerpil marah Ngentut ngapain ditutup? Oh, lu tau gak itu itu kedua kali aku gas sengaja bunuh kamu loh. Yang pertama itu waktu di Destiny dua kok satu lagi gue semprein anjing sekali batere gue besok. Langsung keluar mau keluar gitu taruh rumah sakit corona biar kena anjing. Duo-duanya pak, duo-duanya corona ya dileparin bego hateti yeah. aja ya tiba tren tiba-tiba ada orang rumah lu, pakai asmat itu tuh alit deh kau <laughs> <laughs> di atas ini, sini si Ming udah masuk kayaknya views itu ah sebrang sekarang uh. butuh untal butuh untal please jangan telepon oh uh, glass glass glass ini deh glass di luar. Awas, awas, sosas dimin saya woi iya iya iya apa sini Korea alay ah tar tar tar tar Aduh kok ada Aduh kok ini ada fis total siapa tuh Allah? Ini ini ini ini ini. Ada teh ada si yang sniper itu, buset. Kelas 12. Ah, goblok. Eh, kok. Eko-nya mana? Aneh, gua mati ini. Pasti telat telat. Ya telat, gua udah mati anjing. Pakai pakai pakai koe pakai. Eh, eko eko eko. Kenapa? Pusingin eko. Udah udah udah. What the fuck? Emang nah, kita tuh itu yang kena kacau. Nice. Okay. Apa limited mission success. Habisnya fucking mana anjing? Kau denger enggak mau pakai biar-biar enggak gimana? memang. Yaelah, dia bukan IQ woi. <laughs> <laughs> udah one fit three, one fit three situation anjir. Gua tadem badat shit. Iya, gua yang wow. dapat, gua suruh pusingin deh. Kalau ada drone, ada drone kamera udah oh, scan eh enggak gue ketahuan kagak? gua nggak tahu kalau kalotnya kalo di situ di situ pokoknya di <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> situ. bener, nggak salah. di. ah yang diskonek atau semua-semuanya oh, semuanya, semua. semuanya.